Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya talamid kaifah haluk Natamanaikum fi halatisihati walafiah Hari ini kita akan mengingat kembali tentang bacaan ikhfa Hukum ikhfa hakiki Ikhfa artinya samar-samar atau menyamarkan, membunyikan Ikhfaq haqiki adalah menyamarkan huruf nun sukun atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya. Huruf ikhfaq haqiki ada 15, diantaranya ta, fa, jim, dal, dal, zain, sin, shin, shod, dhot, to, to, fa, fa of, dan kaf. Kelima belas huruf tersebut tidak bertajdit dan harus dibaca dengung atau hunnah. Cara membaca ifa' hagiki adalah dengan mengeluarkan suara nun atau tanwin dari rongga hidung sehingga terlihat samar atau siap-siap masuk ke huruf sesudahnya. Kemudian disambut dengan dengung satu sampai satu setengah alif atau sekitar dua sampai tiga harokat setelah itu baru masuk ke huruf sesudahnya Huruf shad yang surkum ansadukum rihansar sara huruf zal munzir man zalzi zalik huruf sa masura m samarihi jami'a huruf kaf yang qusun minkul 'adankafaru huruf jim anjaynakum anja Fasal berun jamil huruf shin wayo sur rahmatah lima syaa animus huruf qaf yang kalibun walain kul samiun qarib Terima kasih sudah semangat belajar hari ini. Pesan Ustazah, please pray on time, please obey your parents and love your brother-sisters, please recite Holy Quran and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.